Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Masya Allah banget ya pastinya warga Konoha terfati-fati melihat aksi lucu dan sangat-sangat menggemaskan dari baby El Masya Allah bayi yang selalu ngangenin, bayi yang selalu dirindukan oleh semua orang Terkhusus level lovers yang sangat mencintai Abang L. Mudah-mudahan Abang Fatih selalu sehat, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, dan selalu menjadi anak yang soleh. Amin. Kemudian juga persahabat, kita lihat untuk selanjutnya ada artikel persahabatnya dari akun HIP 500 mengenai Lesti dan Bilar. Masih ada yang sebut dirinya menumpang hidup dengan Lesti. Begini sikap Rizky Bilar. Kita lihat persahabat saat wawancara. Persahabatnya Bapak B menyampaikan, Ya, sebenarnya, Kang, itu kan omongan-omongan segelintir orang. Bersahabat yang menurut saya, ini kata Papa Bilar, ya, ada rasa hasad tuh penyakit hati dalam dirinya. Ini poin penting banget, ya, yang suka menyebut Papa B itu numpang hidup dengan Leste Kejora, pasti di dalam dirinya itu mempunyai penyakit hati. Kita lihat kolom, di kolom komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Diantaranya, para sahabat dari akun Iman, skor 2510, mengatakan banyak pelajaran positif yang diambil dari kisah mereka. Betapa banyaknya pahala kalian yang dari transferan orang-orang yang sirik dan berhati buruk, Masya Allah. Mudah-mudahan idola kesayangan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga persahabat perhatikan di sini ada sebuah postingan Persahabat dia ada kalimat DM kepada Kak Rose Persahabat dia perhatikan DM-nya Kak Rose kenapa yang lambetura gercep banget kalau masalah Leslar Apa-apa kalau tentang Bilar jadi berita Komen-komennya serem-serem Kak Kita lihat jawaban dari Kak Rose Karena nama Leslar itu besar Harga jual tinggi mahal Fansnya banyak jadi mereka sengaja memancing emosi kita untuk meramaikan lapaknya Kalau ramai, adisnya naik bro, endorse banyak bro Tuh, persahabat ya Mudah-mudahan, lovers tetap kompak, tetap solid Untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesi Bilar Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Amin dan kita lihat juga persahabat ya. Begitu banyak juga tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini. Diantaranya persahabat dari akun Rovah Musrofah mengatakan, "Sudah mampir ke sana kemarin. Miris-miris komennya. Semua yang dilakukan Leslar tak betul. Terus pergi jika ingin hati tenang, jangan mampir ke akun-akun gosip." tuh persahabat. Kemudian juga ada tanggapan dari akun Instagram kailan_illa98. Orang yang gak suka itu gak mau tahu kebenarannya. Yang penting, membuli jadi percuma dibales. Efeknya juga akan terus menerus up Leslar kalau nggak ditegur langsung. Mudah-mudahan Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian, juga persahabatan kita lihat di unggahan Marwa FC. Begitu adem, begitu tenang ketika melihat Pabil. Bersama orang-orang soleh Masya Allah, ini yang membuat kita kagum Mudah-mudahan tetap istiqomah Selalu bergabung dengan orang-orang baik Kita bahagia banget dan bangga dengan Papa B Yang bisa bergabung dengan tim Marwah FC Selain olahraga, kesehatan yang didapat Tentunya, ilmu pengetahuan tentang agama Didapat juga oleh Papa Bilar Luar biasa Kita lihat contoh resah Betia ada postingan cidukan Papa B sedang melaksanakan ibadah sholat. Ini di tengah lapangan. Mudah-mudahan diberkahi dunia akhirat, persahabat. Mudah-mudahan selalu menjadi pribadi yang baik untuk leslar dan selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya. Masih menunggu kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Baik, kabar baik-kabar bahagia dari idola kesayangan Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Menuncaukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.